USD/JPY bearish, waspadai harga sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD/JPY terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 115.73, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 116.17. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212